Jadi di sini kawan, bahwa Ketua Umum ketua umum PDIP Megawati Soekarno Putri mengaku mendapatkan tugas dari Presiden Jokowi ya. Nah, Ketua Umum PDIP Perjuangan Megawati Soekarno Putri berbicara mengenai perempuan tim PDIP bagi Presiden Jokowi Widodo. Megawati mengaku mengawal Jokowi sejak sebelum menjadi Presiden. Hal itu disampaikan Megawati dalam acara peringatan hut ke-50 PDIP di Jalan Expo Kemayoran Jakarta Pusat, ya hari ini Selasa 10 Januari 2023. Nah, hal itu ya Megawati mulanya menyinggung soal program uh, stunting yang diinisiasi PDIP. Nah, PDI perjuangan menggalakkan program stunting lho Pak, mbok saya dikasih bintang Toyo, kata Megawati sambil tersenyum ke Pak Jokowi. Megawati lalu menyinggung soal Jokowi dan dukungan PDIP. Megawati mengatakan PDIP mengawal Jokowi secara legal formal. Pak Jokowi itu yang monolog, mentang-mentang lah iya padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga, duh kasihan dah kata Megawati. Megawati juga menceritakan saat dirinya mengusulkan Maruf Amin menjadi pendamping Jokowi di periode kedua. Megawati mengatakan dulunya Maruf Amin sama-sama berada di BPIP. Terus Pak Maruf saya minta kaget Pak Maruf. Pak Maruf itu dulunya sama di BPIP waktu itu masih UKPPIP, PIP terus setelah itu gitu ada Pak Mahfud tuh saya lihat mana dia tadi ujar Megawati selain itu Megawati menyarankan agar Mahfud MD menjadi mengkopol hukam Megawati mengatakan beberapa orang di BPIP kini digeser untuk membantu Jokowi di pemerintahan nah itu terus saya bilang gini Pak Jokowi, saya bilang Pak Jokowi Pak, Antar kalau ini saya minta izin Untuk pendamping bapak itu Pak Maruf ya, gitu Saya bilang sama Pak Maruf Terus Pak Ma eh, Terus Pak Mahfud diambil sebagai Menko Polhukam, Terus saya bilang sama mereka, kok enak amat Ya, aku tadinya Bosnya mereka, eh tiba-tiba diambil Sama Pak Jokowi, tun tuntung Tutur Megawati Mas Ya, kalau kalau saya melihat Ibu Megawati berbicara itu adalah suatu hal yang lumrah, yang biasa ya. Karena memang beberapa kali Ibu Megawati mengatakan Pak Jokowi itu kan tugas partai. Ya kan, Pak Jokowi tugas partai. Padahal Pak Jokowi adalah presiden, ini yang dilema ya kan sedangkan PDP itu kan kendaraan dan banyak yang memilih Pak Jokowi bukan hanya dari PDP nah, apalagi ini sebentar lagi pergantian apa sebentar lagi Prosta demokrasi ya Kemudian, oh, presiden dan lagi presiden di sini saya hanya berpesan kepada sahabatku jika beda pilihan dalam pilpres tidak perlu sampai memutus Tali silaturahmi dengan saudaranya ini kulihat tidak sedikit saudara-saudara kita ya memutus tali silaturahmi banyak karena beda, beda pilihan dalam pilpres. Nah, bagaimana hukumnya menurut agama? Mungkin ada Ustad di sini yang bisa jelaskan apakah boleh memutuskan sali turahmi, silaturahmi karena beda pilihan dalam pilpres? Apa hukumnya? Ya, mudah-mudahan ada di sini Ustad yang bisa memberikan penyemaran di channel saya. Baikkan videonya rawat.